Di sudut yang biru, fighter jenis yang menjelukkan Cross keras notiasi Kelahiran kode gerobogan, 24 tahun silam, peribatan 161 cm Dengan disuping bela diri Muay Thai, 3 kali kalah, belum pernah menang Ada satu-satu atau dua-dua kalimat kata gitu buat Evo Ada deh. <tuh> apa-apa Tanpa batas Marshal Lair <tuh> Apa lu Oke, salah Apa lu yeah. Oh. Helicopter, helicopter. Yes. yes. <laughs> Gila lagi di bukan tepat untuk di oleh e Ivoz bakal bisa break yang bakal ya? berhasil menang 3-1 lawan mantan ya gimana ya, rasanya mantannya siapa rasanya. emang rasanya tanpa batas mantannya siapa <hari> <hari> <hari> <hari> <hari> <hari> <hari> kita cobain dia ini aja cepet, cepet. Low, low, kan yeah. kan gak gerak ya kan dari, dari ayamu saya, aduh, aduh, ahhhh <tik> cape cape capek. Eh, Araus yang mahal saya? kejadian seperti ini bulunya. tol <tuk> semua, <tuk> Marsha, oh, jauh, <Oljawa. tuk> ya songong <ushing> Ay, banget kalau ada Tiara dicuekin gue kok cepet banget Cok. hah cepet banget apa cepet banget cepet apa banget. cepet banget oh, lo oh lu kira gue ngomong gak ada ngomong gitu lo gak ada ngomong gitu lo sini gue ngakak sampai keluar pucuk dikit aduh iya Uh. Oh. Kenapa ya ini cang e ini ya? Hancur. <laughs> Hahaha, <laughs> cute banget. Apa? Cute, cute, cute, cute. Kenapa, Biasa aja Sini terus dia curi, curi ini kita apa? banget Cok. Sumbat, Cok. Eko. Ya leku aku di sini di sini nah nih lompat lompat Ini, dia nih, di Pasiribap merah nih pasti di sini nih dia nih. selamat anjir. ya bisa, selamat Anjar, uh, uh, uh, uh. linknya berani di sini saudara, wow <laughs> udah bilang. Saya cari yang Ah, setan doang tapi pakai baju. Please. ketika main PUBG wow. yeah. Eh, dia masuk beget Ron. <laughs> Itu bohong kan editor wow, kan? Ikut. <laughs> Saya banget ya pro player ML kalau bisa main PUBG April, April, April, April, April, April, April, April, April, April, April, April, Dibully Anjar. Uwuh. Pakai jago banget. Eh Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona Jona <laughs> Wih, gila jago. Botong, sampai... Salam <laughs> Susah ya jadi gembel karena tujuan. Pak bensin, bapak bensin.